serta klik nombor notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar idola kita Baiklah para sahabat seluruh manapun kalian berada Untuk menemani santai sore kalian saat ini Penguat akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama kita lihat persahabat ada unggah spesial tentu dari Indosiar Yang mengunggah sebuah postingan foto BBL Masya Allah yang tertidur persahabat ya Ini postingan foto yang diunggah oleh Ayah Kijora Yang mana di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Hari libur gini enaknya ngapain ya Tidur pules kayak abang L enak juga nih katanya itu Masya Allah banget ya kira-kira ngapain ini enaknya untuk hari libur ini persilabat ya kalau BBL enaknya anaknya tidur ya kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan ya ini dari akun Instagram Twingers85 mengatakan masya Allah kalau lihat abang L malah nggak jadi tidur min katanya tuh memang cute banget ya pasti gemas banget melihat gaya tidurnya BBL perhatikan juga di unggah berikutnya Lesi Gejora ini mengunggah sebuah postingan video Baby L yang sedang tertidur ya Senyum tipis dari Abang L membuat kita semakin bahagia Dan makin semangat Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Idola kesayangan kita Wow, masyala banget ya Senyuman dari Baby L ini Luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu Menjadi anak yang cerdas Anak yang soleh dan berguna Bagi keluarga besar Amin untuk berikutnya juga persahabat, kita lihat di unggahan IGS-nya A.A. Benny Mulyana Sofian Waknya Abang El persahabat, ya perhatikan Masya Allah Baru saja mengunggah sebuah postingan Video call bareng BBL, ya Sungguh gemes banget ya gaya BBL Masya Allah Tentunya selalu kita doakan yang terbaik Untuk BBL dan keluarga besar Leslar Kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada info penting untuk kita semua karena persahabat, ya sudah di upload terbaru di channel Youtube Leslar Entertainment. Ini kolaborasi bersama Bang Narji ya. Bang Narci bawa kado beda dari yang lain. Wow, yang belum mampir silahkan mampir. Karena ini tugas warga Konoha untuk selalu mendukung. Yang terbaik untuk karya-karya terbaik juga dari Leslar Entertainment. Ini seru banget Persabat ya. Banyak sekali keseruan, banyak sekali tentunya momen-momen romantis juga. Yang disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Info ini kita juga dapatkan dari akun serba.tingan.skoleslar Ada kalimat caption yang dituliskan, udah makin belum nih, katanya tuh bersahabat ya Kita tentu wajib untuk selalu mendukung yang terbaik nih, untuk idola kita, Lesti dan Rizky pilar Kita lihat juga di kolom komentar, banyak tanggapan yang diberikan, salah satunya dari akun junior Dewi Sahara Underscore Udah dong, gak berasa, udah selesai. Saking serunya tuh, yang udah nonton aja seru, persahabatnya melihatnya. Yuk, sama-sama kita kompak untuk selalu mensupport karya-karya idola kita. Dan ke berikutnya, persahabat kita lihat di sini sebuah unggahan spesial dari Tio Ku Wisnu yang mengunggah sebuah postingan video. Ini persahabat ya, tim dari Tio Ku Wisnu sedang salat di lapangan. Kita selamat dengan sebuah kalimat panjang yang dituliskan lewat kalimat caption. Main bola di lapangan, insya Allah Sehatnya dapat karena main bola kopaknya dapat karena menjaga silaturahim Dan merawat ukhua Dan pahalnya dapat karena memenuhi panggilan Allah Di awal waktu, amin Saya dan teman-teman kajian musyawarah Merasa beruntung banget Bisa main bola dengan para ustadz, Masya Allah banget ya Kronologinya, main bola itu hampir jam 6 sore, lalu azan maghrib sekitar jam 6.17. Kami break salat berjamaah, kadar Allah musholahnya full, Masya Allah. Dan tim kami pun banyak, jadi kami selalu di lapangan. Insya Allah gak mengganggu pengunjung, ataupun pertandingan lain karena memang jamnya kami. Semoga next bisa kumpul lebih lengkap. Dan untuk teman-teman lain yang mau gabung, kami terbuka banget. Aya siapa yang mau join, katanya tuh. Dan kita juga salvok di kalimat komentar dari Papa Rizky Pilar yang ikut berkomentar. Papa mengatakan, ikutan dong bang. Katanya itu Masya Allah banget ya. Papa Pilar ini berkomentar, pengen ikutan bareng nih main bola dengan timnya Tio Wisnu. Dan kita lihat nih jawaban dari Tio Wisnu. Tio Wisnu mengatakan di jawaban komentar, ayo Senin depan ya Insya Allah. Wow, Masya Allah banget ya diajak Senin depan nih oleh Tio Wisnu mudah-mudahan. Tentunya bisa juga tercapai, persahabatnya keinginannya bisa main bola bareng bersama tim kajian marah bersama rombongan Tio Gowis. Insya Allah, banget, ya. insya Allah. bismillah, semoga terlaksana. Kita doakan saya terbaik. Mudah-mudahan, semua ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran.